Selamat siang, teman-teman. Yuk kita buka kelasnya dalam doa. Saya memimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh hadir di Zoom meeting ini. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami dan juga akan membahas unit 2, kita ingin memberkati kami supaya koneksi internet bisa lancar dan kami bisa mengerjakan tugas hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, halia. Ya. Amin. Ya. Teman-teman, marilah kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh bantu nyalakan kameranya. 3, 2, 1. Ya, sip teman-teman. Terima kasih. Hari ini kita akan awali dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Tapi sebelumnya saya ada info sedikit teman-teman. Terkait dengan morning. Ini morning class kita teman-teman. Jadi presensi, kalau dia yang kan saya sampaikan bahwa eh, Presensinya itu di setiap pertemuan. Nah, pada saat kemarin ada pertemuan, ternyata bisa dibuat jadi satu uh, attendance seperti ini, banyak session. Nah, saya jadi kemarin pindahkan, jadi tidak ada di setiap topik, tetapi attendance itu ada di paling atas aja teman-teman. Seperti itu. Tampilan topik menjadi seperti ini, mudah-mudahan teman-teman terbantu. Nah, ini bahan untuk hari ini ya teman-teman. Kita akan uh, awali dengan presentasi teman-teman dari tugas yang lalu. Lalu kita nanti akan bahas tentang unit 2 navigation. Saya akan bagikan usernya kepada teman-teman untuk bisa akses ke uh, sub, isi akses. Subwi ya. itu Terus, nah ini nanti saya akan buka pada saat kita presentasi. Jadi akunnya kita bisa bareng-bareng ya. Yang penting lagi, karena minggu yang lalu ada yang nggak mengisi. Itu yang tulisan assignment. Nah Untuk hari ini masih saya minta teman-teman menuliskan NRP nama dan teks yang didapat hari ini. Nanti mungkin ke depannya akan ada nomor transaksi atau nomor, e, jawaban kuis atau jawaban tugas. Silakan diikuti aja instruksi kalau ini selalu ada di setiap pertemuan. Ya, jadi jangan sampai nggak ngisi. Terus kalau yang ngisi minta tolong bagian teksnya e, agak lengkap gitu ya. Seperti itu, ya hari ini catatannya apa aja. Kemarin saya sudah baca sih teman-teman, ada yang pakai poin-poin, ada yang pakai paragraf, ya, silahkan. Itu berarti bukti yang didapatkan dari pertemuan tersebut. Nah buat gampangnya, mungkin catatannya teman-teman pas lagi jam kuliahnya, tulis aja di notepad dulu, nanti tinggal di copy paste ke uh, morning. Seperti itu. Itu yang mau diingatkan, ya. jadi attendance ada di bagian paling atas, kemudian assignment, mohon untuk diisi. Nah ini juga sama jamnya. Di jam perkuliahan, jadi setengah satu sampai jam tiga. Oke, saya mulai dari kelompok. oke Semoga daftar pusakanya lengkap, jadi teman-teman bisa lengkapi. Hmm, sedikit pengen share tentang Lempos deh saya ya. Karena dengar dari teman-teman, tapi kan perusahaan yang keluar Kalau ini dari alumni kita. Nah ini uh, saya dapat video ini dari teman kita. Mudah-mudahan videonya bisa dilihat ya. Okay. nah itu dari alumni kita. Nah, mudah-mudahan dari kelas kita udah ngoprek ceritaan dari perusahaan-perusahaan seperti yang tadi teman-teman sudah lakukan di tugas pertama kita ini. Mudah-mudahan ada yang nantinya bisa ini ya bergerak juga di bidang ERP. Seperti itu sih teman-teman. Oke, okay, terima kasih buat presentasinya dan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan bidang IRP ini bisa menarik buat teman-teman dan ayo bikin gitu ya, versinya yang Indonesia gitu. Itu sih teman-teman, ada tanggapan dulu sebelum saya lanjut ke materi. Tidak ada, Ci. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Jadi proses bisnis kemudian dari alumni kita juga ada yang di bidang IRT Baik, kalau tidak ada Hari ini kita akan mulai masuk di modul SAP. Silakan teman-teman di topik 0 ada modul SAP, boleh dibuka. Kita ada di modul unit 2. Kalau secara mata kuliahnya kita menggunakan aplikasi SAP. SAP Fundamental ya. Karena teman-teman akan... Uh, bisa mengakses aplikasinya. Saya akan share loginnya. Baik. Kemudian sekarang kita akan mulai bagikan usernya dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Silahkan diketik nomor kliennya 911. Usernya 15 SAP 01 A strip nomor login. Lalu password inisial. Kalau sudah diisi semua teman-teman bisa klik tombol log on. Nanti dia akan minta password baru. Nah ini current passwordnya diisi dulu. Setelah diisi, kemudian klik change. Lalu klik continue. Nah. Kalau nggak ada sebagai PR teman-teman silahkan inputkan transaksi yang ada di exercise 2 strip tiga ini ada caranya ya mau pakai cara apapun tadi kan saya pakai klik kanan kemudian pakai add to favorit dan sebagainya ini ada tiga transaksi yang perlu diinputkan ke favorit silahkan diinputkan boleh ngikutin cara di buku boleh dengan cara yang tadi punya saya tinggal klik kanan input transaksi atau transaksinya sudah dibuka kemudian teman-teman add to favorit silahkan. Ini ada tiga yang perlu diinput Nanti tampilannya kalau teman-teman berhasil, nah, jadi ada tiga ya. Maintain HR master data, display customer sama post income incoming payment. Itu yang jadi tugas teman-teman untuk menampilkan di folder favorit sambil belajar navigasi. Minggu depan kita akan unit tiga. Nah, unit tiga itu nanti ada exercise-nya. Exercise-nya adalah untuk menginputkan master data barang. Masa data barang itu nanti kita perlukan ketika kita nanti transaksi di unit 4. Jadi kita akan lihat uh, gimana sih nginput datanya kalau di SAP, gitu ya, proses nginput datanya. Ada banyak field yang, wah ternyata data barang tuh sedetail itu. gitu Titip pesan, sekali lagi jangan lupa mengisi daftar presensi di mod.me dan juga uh, menuliskan assignment ya. Boleh nulisin uh, username saya ini gitu ya. Supaya nanti teman-teman, kalau minggu depan buka lagi, apa sih username saya? Boleh lihat juga di catatan yang di Morning. Selain menyaksikan, jangan sampai lupa untuk dikerjakan. Sambil saya lihat presensinya, ya, presensi hari ini. Sip, semua sudah mengisi. Yang assignment mungkin nanti masih proses mengisi ya. Baik, itu saja untuk hari ini teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Nanti ada demo juga yang teman-teman nanti bisa lihat duluan. Saya akan pasang di morning. Terima kasih.